Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini tentunya kita ke kabar pertama Para sahabat, ya ada kabar dan info spesial buat kita semua para fans Tentunya datangnya dari Ibu Harsiwi Ahmad Para sahabat, ya, kita lihat aja tentunya menginfokan kembali kepada kita semua Jangan lupa para sahabat, ya sore hari ini tentunya bakal hadir kembali Acara Tasbih Ramadan Abah dan Leslar sahabat, ya. Wah, Ini tentunya seru banget Lesti dan Rizky Bilar akan memberikan kebahagiaan kepada kita semua Farah fans Dalam postingan tersebut tentunya Bu Harsiwi menuliskan sebuah kalimat caption yang sangat bijak banget sahabat, ya. Dikatakan zakat adalah rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu ibadah pokok bagi tegaknya syariat Islam Sedangkan wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya Yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan atau di jalan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Faktanya masih banyak yang bingung Membedakan maknanya, fungsinya dan tujuannya persahabat ya Nah supaya kita tidak bingung lagi Kita tanya Ustaz Abah Subki Albugori, Kakek Kakak Rizki Bilar dan Dede Alessi Kejora Dengan tema antara zakat dan wakaf yang tayang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum azan maghrib Tuh, para sahabat, ya, langsung diinfokan oleh Bu Harsiwi jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan setiap hari, para sahabat ya akan tayang acara tasbih Ramadan Abah dan Leslar tentunya pembahasannya sangat menarik tentunya selain kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita tentunya kita semua juga akan mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita Dan ke kabar berikutnya para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial juga nih para sahabat. Ini ada unggahan spesial juga ya buat kita semua Kita lihat aja nih ada sebuah postingan dari Putri Syafil Para sahabat ya disitu mengatakan dalam sebuah kalimat keem sempanjang disitu dikatakan kemarin-kemarin gua suka males kalau ada yang ngefans sama artis-artis muda sekarang yang mereka bilang ganteng bret setelah ketemu langsung sama Bilar oh ini toh yang diidolakan banyak orang ternyata gak salah banyak orang ngefans sama dia menurut gua dan lagi gua dari sekian banyak artis di studio kemarin yang senyumnya bener-bener tulus karena sifat dan sikap aslinya cuma Bilar rahmahnya luar biasa, terus sahabat ya tahu nggak rasanya tuh kayak ketemu anak-anak kuliahan, aduh lagi magang di jasa gitu persahabat ya memperlakukan orang lain dengan sangat baik, nggak nunjukin lo orang biasa, gua artis jangan deket-deket, wah persahabat ya, sampai di akhir acara dia ngepelin duit ke laki gue persahabat ya tentunya. Itu duit pribadi dia ngobrol punya ngobrol sama tim agensi yang rajin ngeluarin duit buat talent tuh Bilar sama ekopatrio Sehari keluar Gopet ser seribu Masya Allah Masya Allah persahabat ya tentu luar biasa banget kebahagiaan Ini adalah salah satu contoh rio persahabat ya Tentunya kita selalu mendoakan buat rezeki Bilar diberikan kesehatan kebahagiaan dan keberkahan amin ya robbal alamin ada komentar dari akun Profi Nawangsari ya Persahabat, ya itu mengatakan Ya Allah, teh-teh aku ngefans banget Sama dia tuh Bilar katanya ya Langsung dijawab oleh Teh Putri Syafil, di itu mengatakan Cocok teh ngefans sama orang baik Begitu mudah-mudahan Bilar sehat Selalu dilindungi oleh Allah Dan tetap hambal kayak sekarang Amin Tentunya ini adalah cerita dari Sang ibu yang diundang kemarin ke acara Facebook Sahabat, ya di situ ada momen spesial Rizky Billar membagikan sebagian rezekinya kepada tentunya ibu tersebut persabat ya ini semakin bangga semakin terharu aja persabat ya mudah-mudahan tentunya kita doakan Rizky Billar selalu diberikan kesehatan kebahagiaan amin ya robbal alamin. Dan keunggahan selanjutnya, bersahabat kita lihat juga, sungkan spesial banget nih. Ketika dia acara sahurnya, Facebooker ya, semakin aktif nih. Uh, Rizky Bilar semakin, tentunya, menunjukkan lawakannya bersahabat ya, semakin aktif aja, menjadi Bilar Rin. Nanti kita lihat aja ya. Rizky Bilar tentunya jadi celindas bersama Raffi Ahmad. Aduh, cute banget bersahabat ya. Tentunya memang luar biasa banget kebanggaan. Tentunya idola kita semakin hari semakin menunjukkan tentunya progres yang sangat baik, para sahabat. Ya, mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan buat idola kesayangan kita. Untuk ke kabar selanjutnya, para sahabat ada momen spesial juga ketika di acara sahurnya Facebook, para sahabat, ya, ini tentunya ketika... Acara sahurnya Facebooker video call langsung dengan Ibunda Rizky Bilar Pak sahabatnya kita lihat aja ada momen spesial Yang mana Ibunda Rizky Bilar ada Tentunya nama panggilan kesayangan buat dedek Lesti Yakni dedek kesayangan ya Aduh cute banget nih persahabat, Dan tentunya ada momen juga Ketika Ruben Onsu mengatakan dan bertanya kepada Ibunda Rizky Bilar Pak sahabat dia ya, situ tentunya Ibu pilih Selin atau Dede Lesti, persahabat ya, wow dengan pertanyaan Kak Ruben tentunya Selin langsung mengatakan persahabat ya orang udah mau kawin ten kreatif suka mancing adik-adik deh katanya ya, tentu dengan sigap aja uh, Bang Rizky Bilar tentunya narik Kak uh, Ruben nih persahabat ya ke depan tuh onto. Tentunya menjaga perasaan Dede Lesti persahabat ya Pasti yang dipilih adalah Dede di Lesti ke Jorin ya, persahabat ya Memang tentunya ini mancing-mancing Banget nih buat kita semua Kita tetap fokus kita tentunya tetap Satu tujuan Lesti dan Rizky Bilar Tentunya Kawal sampai menuju halal dalam sebut juga tentunya para sahabat ada banyak sekali komentar banyak sekali respon dari para fans salah so Satunya dari akun Nining333 yang berkomentar Tuh kakak gercep banget pas selin tanya apa kabar ibu kakak langsung tarik Ruben ke depan kakak menjaga perasaan dedek bes lah kakak katanya ya itu dukungan dan respon yang positif dari para fans mudah-mudahan saja kita selalu mendoakan Buat hubungan Lesti dan Rizky Bila selalu diberikan kelancaran sampai menuju halal Kita masih menunggu kejutan selanjutnya para mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik-kabar bahagia selanjutnya dari idola kesayangan kita Ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Min terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh